namanya aplikasi ini adalah Aku Laku. Kalian wajib download karena aplikasi ini bagus sekali. disitu saya sudah mendapatkan 60.000 60 ribu poin ya, 60 ribu rupiah secara gratis dan fitur-fiturnya juga banyak. Di sini anda bisa belanja nggak seperti Lazada, Shopee ya guys. Karena Lazada, Shopee itu pelit. Ya, cukup menggunakan Aku Laku, Aku Laku, kamu bisa mengisi Isiin ataupun top up, up apa-apa ya? Hmm, nah nih, nah, iya, ini pulsa. Top up pulsa, misalkan nih, saya ke nomor saya sendiri ya. Nah, misalkan kamu top up pulsa 5.000. Ini. Jelas bayarnya 6.500 rupiah, beda sama aplikasi yang lain ya guys. Dan bayarnya juga satu bulan sekali. Kamu bisa kredit uang juga bisa, paket data juga murah di sini loh guys. No, nah, contohnya Freedom U7GB plus 20GB itu seharga 80.000 udah kena potongan 11% jadi 71.000 harganya ya ya pena ini memang aplikasi yang bagus saya sudah menggunakan aplikasi ini sekitar tiga tahunan lah nah kamu juga bisa mendapatkan cashback 100% cashback untuk menabung di BNC Neo no. ya ini bank BNC ya misalkan ini kamu top up misalkan top up 20000 kamu mendapatkan estimasi penghasilan hariannya itu dikasih bunganya ya dari pihak BNC nya 3 perak, 3 perak bukan 300 ya 3 perak, dan lebih banyak lagi kamu top up, lebih gede lagi bunganya dikasih, sudah pasti masuk ke rekening kamu sendiri dan ketika kamu mengundang teman, kamu akan diberi penghasilan atau dikasih uang sebesar rp ribu rupiah per orang ini real ya real, bukan abal-abal Nah, di sini saya sudah mendapatkan 48.000. Saya sudah undang teman melalui WhatsApp, Facebook, terus teman klik link. Terus tinggal 2.000 lagi nih, lo guys. 2.000 lagi lo. Ajak teman terus teman mendapatkan limit aku lakunya, dan saya dapat mendapatkan Rp50.000. Cuman modal internet dan modal main HP dan modal undang teman. Nah, ketika teman kamu bergabung, sudah mendaftar teman kamu berhak mendapatkan paket voucher 115.000 dari pihak aku lakunya ya guys gratis dikasih gratis dan di sini misinya juga banyak nih saya kasih lihat ini saldo BNC saya ya enggak begitu banyak kok waduh ngapain internet nih nah ini sisa 314 perak koma 49 ini saldo saya karena saya sudah mengambil ataupun menarik dananya ya nah, ini bunga harian saya dikasih setiap hari masuk setiap hari Hai hmm. berikut stok historinya hmm. transfer nih yang sudah saya transfer ke orang ya senilai 10.000 ada Terus, ini guys, saya mendapatkan tunai sebesar Rp5.000 ketika teman Anda bergabung dan mendapatkan Rp7.000 dan Rp5.000. situ sudah jelas nah. Nah. Nah. banyak ya guys. Nah, nah apa sih ini error? Ini jaringan ini sih. jaringan Nah, ketika kamu bayar melalui bank BnC ini, kamu mendapatkan, aduh, nah, kamu mendapatkan satu juta dua cashback ya. Ini secara otomatis kamu akan ditransfer ke rekening kamu sendiri oleh pihak BNC nya sorry guys disitu sudah ada keterangan apa itu cicilan gue ya 135.000 nah jika kita bayar sekarang via BNC kamu mendapatkan sebesar 1.225.000 spin spin gratis ya. Dan hadiahnya guys begitu fantastis. Iya. Yeah. Ajak teman dapat tunai BNC, sudah ada keterangannya ya. 115.000 buat temanmu. Jadi ketika kamu berhasil bergabung, kamu mendapat 115.000 sedangkan saya mendapatkan sebesar 50.000. Nah. Untung untungan siapa? Kamu atau saya gitu guys. Silahkan komentar di bawah ini ya. Nah, saya belum pernah undang ke orang. Eh, mana? ya belum sama sekali ya guys saya belum pernah undang orang tapi saya sudah mendapatkan sebesar 60.000 ribu cashback ya nih jika saya belanja saya... oke okay deh guys sekian dari saya terima kasih saya sudah capek juga ngomong nih Capek juga nih buat konten-konten yang enggak jelas seperti ini, dan capek juga otak-atik-otak-atik otak sana sini